Apa kabar semuanya? Balik lagi sama gua di sini. Kita main di Inches ya. Oke, okay, gimana kabar kalian semua? baik baikkah harus Harus baiklah ya biar kita bisa nyocol-nyocol nih. Oke. Okay. Ya, cek acak dulu temunya teman-teman. oke. Okay. Pokoknya hari ini gua, feeling gua ini RTV lagi bagus banget, nih lagi tinggi banget nih makanya. Kita walaupun modal kecil, pasti JP gede nih. Kalau RTP udah tinggi pasti, walaupun udah kecil pasti eh, kita JP nih jackpot besar nih kan. Ayo guys, kita diintip-intip dulu. Hmm. Oke okay, kita langsung buy spin aja ya, karena gue udah yakin banget ini Ini RTP lagi tinggi, jadi harus kita buy spin. Gue yakin ini kita pasti JP ya teman-teman. Oke, okay. okay, buat kalian yang baru gabung di channel gue jangan lupa subscribe ya, like dan komen channel gua biar rame, kita biar gue semakin semangat bikin kontennya setiap harinya biar gua bisa ngasih RTP RTP bagus, pola-pola bagus buat kalian ya biar kalian ikut. JP juga kayak gua nih. Kita di sini coba-coba. Coba-coba sini mah gua yakin nih. Pasti ini ya kan pecahnya lagi bagus nih, lagi bagus pecahnya teman-teman. Hmm, gue yakin nih ya kita pasti jackpot nih Gak apa-apa Kalau lagi RTP gede gini hmm, Kita main berbaju juga gak apa-apa teman-teman ya Biar modal kecil Tapi jackpot besar Buat kalian yang belum pernah coba-coba main kayak gini Jangan pernah coba-coba ya Karena ini tuh game yang bikin ketagihan Game yang bikin kalian penasaran Nanti kalian ketagihan rungkad aduh Sampai ya, nangis-nangis. Bomba ini tuh cuman permainan aja, permainan iseng-iseng tapi berhadiah. Kayak gua ini iseng-iseng tapi jackpot yang gak asik lah. Oke, okay, interest es mantep nih pecahnya. Ayo, wah mantep nih, lumayan nih nice ya kan? Heeh, mm -mm. ayo pecah lagi si lope-lope pecah lagi nah gitu ya benar tuh uh kali lima ayo incer tambah lagi dong tambah lagi dong setirnya incer tambah lagi nah ayo aduh pecah terus wah benar nih RTP nih lagi tinggi nih buat kalian yang mau main di website gua hmm, udah gua taruh ya linknya di kolom komentar atau kalian tentang channel buat kalian yang mau gabung silahkan gabung, mantap kan sensasional pokoknya jangan pernah ragu uh, di pola-pola gue udah pasti gacor ya teman-teman gue pasti bagi-bagikan pola yang gacor-gacor buat kalian RTP-RTP gacor ya teman-teman sensasional kita nikmatin aja dulu sensasional pertama, jangan di skip-skip kita nikmatin kemenangan kita oke, okay, nah, mantap lumayannya nggak lumayan lah masa lumayan segini ya lumayan lah dilalu modal kecil tapi jackpot gimana nggak lumayan oke okay, buat kalian semua jangan lupa like komen ya pokoknya harus biar gua tetap semangat buat bagiin kalian setiap hari pola pola gacornya ya jangan lupa gabung juga ramaikan pokoknya ramaikan channel gue ini ya teman-teman, nah mantap ya tuh kan pecahnya aja bukan main-main nih kokohnya tuh kan pecah lagi si bintang-bintang mantap betul. Gitu. nah aduh nah itu yalah ngapa sih agak pecah di luar nah oke okay, kita baik aja langsung ya kita main barbar -bar, karena gue yakin ini SPP lagi tinggi banget jadi gua yakin banget nih kita <laughs> pasti jackpot kita by spin di turbo oke okay? kita lihat nih hasilnya uh, mudah-mudahan aja kita beneran jackpot gede ya teman-teman ya harus itu malah ya pasti yang gak berharap nah mantap pecah ayo dong nah pecah gitu Nah lagi inces, petirnya lagi inces ya Elah cuman 2 tapi nggak apa, apa lumayan Ayo nah, lagi nah gitu ya Elah kagak pecah Ayo nah, inces Kasih petirnya terus inces eh, Nah gitu dong Nah mantep uh, mantap nih lumayan enggak uh, Pecahnya lumayan nih Gue yakin banget nih ya lupa gabung ya guys ya di channel gua jangan lupa udah gua kasih tuh linknya di kolom komentar jangan lupa tuh gabung ayo masuk gabung hmm, siap semangat gua nih nah mantap tuh hmm, lumayan mega mega mega nih lumayan 49.000 nih kita nih mudah-mudahan kita bisa jackpot ya teman-teman ya harus jackpot, nih hmm. mantap lumayan, ayo nah, inces lagi incesnya akan pecah lagi, pecah lagi sebulan bintang, mantap, uhuh, sensasional sih kayaknya bakalan banjir-banjir sensasional kita nih Banjir sensasional nih kita nih aja kemenangan kita Sensasional mantap Oke dapat 92.000 ribu Lumayan uh, Ini udah balik jadikan game ini buat mata pencaharian kalian ya setiap hari jangan ini tuh buat iseng-iseng aja camkan tuh buat iseng-iseng tapi berhadiah hmm kencal lagi kencal lagi hmm asik asik nah hmm. mantap kalau kalian mau tanya apapun gua langsung tulis aja di kolom komentar ya pasti gua jawab pokoknya jangan ragu-ragu untuk bertanya ya malu bertanya sesuatu jalan <laughs> ini gue lagi semangat-semangat nih gimana nggak semangat coba liatin tuh pecah terus mantap seledel ini mantap seledel tuh asik gila kali-kaliannya super super asik Tanya, tanya aja gue di kolom komentar ya Pasti gue jawab Mau nanya apa gue jawab ya Nanya apa gue udah punya suami apa belum gitu ya Gak apa-apa tanya aja Gue jawab mantap oh my Semangat-semangat Kalau RTP lagi tinggi ya Beginilah Kita nikmatin kemenangannya Gak apa-apa teman-teman Kalau kalau lagi RTC tinggi ini papa apa-apa main barbar, -bar. tapi kalau lagi ya kurang tinggi jangan main barbar. -bar. apalagi kalian ke bawah hawa nafsu ya kan sampai di apa namanya ke bawah, -ke bawah hawa nafsu lah kalian barbar. -bar. ya ntarung kan lagi tapi kalau lagi kayak gini nggak apa-apa Lumayan ya enggak Lihat tadi modal berapa coba kita ah, kita cuma modal 50 ribu doang dapat segini, ini mantap nggak tuh mantap lah Oke okay. kita bising lagi Kita bising lagi Wah yakin nih pasti nih Udah keyakinan gua udah 100 persen persen ini Hmm hui, Pokoknya kita lihat nih ya hmm. Soalnya ini pecahnya lagi mantap banget nih Mantap-mantap nih pecahnya nih Makanya gue yakin banget nih Gak ragu lagi gue nih Gue langsung bagi polanya ke kalian nih Biar kalian sama kayak gue Jackpot juga Nah Aholi Pokoknya jangan lupa main di situs Yang gue mainin ini ya oke? Okay? Udah pasti Bakal jackpot Mantap seneng banget nggak tuh liatnya pecahnya, oh hmm. pecah lagi sih punah gitu kalian inches baik banget emang si inches ini, itu cantik kayak gue, nah ya, ya terus terus lagi inches kasih lagi inches kurang itu kurang itu, nah si inches nggak apa-apa tapi lumayan lumayan dua puluh sembilan lagi ayo lagi pokoknya hmm. nih kalau ini udah nih ya kalau kita dapat udah jangan dilanjutin lagi teman-teman ya jangan sampai nanti malah kesedot lagi nih kita nih udah dapat gede karena kebawa Terus terusan pengen tambah gede lagi malah kau jangan sampai ya teman teman. Pokoknya, pokoknya abis ini kita WD aja ya teman teman ya. Jangan lupa dukung gua terus, kasih gue semangat biar gua bisa ngak konten setiap hari buat kalian ya. Bagi bagiin pola pola gacor buat kalian. Rtp rtp mantap buat kalian ya. Pokoknya jangan lupa gabung di grup gue, ditontonin tontonin terus channel gua setiap harinya ya teman teman biar kalian cepet juga aduh mantap nih mantap nih kita nih aduh banjir-banjir nih kita banjir-banjir pecah lagi ayo lagi-lagi pecah lagi pecah sih bulu lagi-lagi kasih petirnya lagi dong kasih petir iya nah, mantap uh, uh. sensasional kita banjir sensasional kali ini gila tuh liat tuh dapat berapa Uhuy, kita panen hari ini Kita jackpot temen-temen nah, Pokoknya abis ini kita WD aja ya WD aja Ingat, jangan rakus, jangan serakah Udah lumayan nih Sedih ini kita udah lumayan ini Pokoknya udah abis ini kita WD aja langsung Mantap, wuhuy Wuhuy, lagi Wuhuy, lagi Wuhuy, hilang gak tuh, hilang gak tuh, hilang gak tuh Hilang gak tuh, hmm? Gila, enggak? Teman, teman ada ya? abis ini kita udah nih ya teman, teman muda. Nah, nah, nah, oke lah. Lumayan dapat tujuh puluh tujuh ribu modal receh. Oke, teman-teman, bye bye. Sampai jumpa lagi, bye bye.